Sembaliku, bejamkan mata ini, hmm, hmm, hmm. lalu kuhisap rokokku dalam-dalam. Mengarahkan Ke arah Hayalan Dan hayalan Menyimpulkan Aku tak bergantung Kepada harapan Aku berjalan Samayalah Aku rasakan nyaman Dengan pikiran jernih Yang jelas tak gila Yang jelas tak gila gang nyaman aku rasakan nyaman aku rasagam nyaman aku rasakan mengarahkan ke arah hayalan dan hayalan menyimpulkan ekspektasi ku harapan realita ku hayalan ekspektasi ku harapan realita ku Ekspektasi harapan realita ku hayalan Ekspektasi harapan realita ku hayalan Aku rasakan nyaman bersama Yang jelas tak gila Yang jelas tak gila Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyaman